Guys, ini gue kembali lagi untuk react yesung nih guys dari Super Junior guys Ini requestan dari Sosia BAS juga guys Ini judulnya Corazon Perdido Lost Heart Corazon itu bahasa kayak Venezuela gak sih Ya gitulah guys ya Oke okay guys, ini salah satu favorit gue guys disuju juga guys, one of the best uh, vokalis in Super Junior menurut gue guys Oke, okay, sebelum kita mulai kita dulu guys lah siap guys, oke kita langsung aja guys ini langsung dari channel resminya Super Junior juga guys ya ini.. oh, hitungannya baru ya? 20 Mei 2021 guys, tahun ini guys ya, Mei kemarin. oke kita langsung aja guys, ceplok! wih, rada nge gini oke gitar tek dua kali kiri-kanan oke, make keyboard oh anjir, rapi banget, bikin vokal selalu guys wow gue udah nggak kalau Yesung udah rada-rada whisper gitu guys itu keren banget deh vokal dia iya nge gini waduh reverb-nya juga nice banget sih itu backing-nya oke, okay, ini masih masih turun ya mood di bawahnya wow, pad-nya the best Gila ya, maksudnya uh, produser-produser sana tuh sangat-sangat ini guys saya tahu ya harus nyiptain songwriting seperti apa ke vokalis yang cocok itu yang gue suka sih guys. Oh. wow oke. Okay. Pak. Oke, okay, kayak half time gitu deh. Ya. Wah, ini the best aransemen juga, guys. Drum enggak terlalu banyak dikasih ornamen, terlalu banyak guys ya yang yang yang lebih jalan seperempat tuh gitar biar vokal tuh ada cutro di situ, guys. Jadi bener benar ini dewasa banget si arrangement nice. Wow. Ini harmoni asumsi gua dia semua, ya? Wow, adret. Ini gila keren banget. Wah, wow, musiknya, guys. Gila keren guys sih ya. maksud gue apa musiknya tebel banget lebar banget vokalnya si Yesung juga gokil sih sadis sih wow ah oh, chordnya itu dia terus Yesung dikasih part selalu sedikit akapela yang musiknya itu tone down dia sendiri masuk gitu guys ya. banyak banget nih part di sini nih. wow yes, yeah, sung still the best guys, untuk urusan vokal guys, kita like dulu guys oke oh, oke okay. okay, mulai beat ke sini <laughs> keren ya eh? tapi bener sih guys, ini kalau ngomongin super junior guys ya, walaupun gue memang belum banyak banget ya guys gue lebih banyak live guys ya, ketimbang yang video clip guys, ini asumsi gue ini video clip guys ya ini gila sih lagu uh garis besarnya lagu-lagu Super Junior tuh sangat nikmat didengar guys ini untuk build emosinya secara instrumen juga nikmat banget untuk kita dengar guys jadi bener-bener ini lagu kayak nggak biasa gitu guys gokil ya aduh high hatnya enak banget nih wow gila Doma dominasi di gitar tuh juga enak banget guys karena suara sorry Yesung tuh lagu-lagu folknya juga emang kena sih guys Apalagi belat itu gila. Udah urusannya udah selesai. Gue berdasarkan nih, belakang ada high note gak nih guys. Ini aku masih panjang soalnya. Motif belum diangkat masih. Yeah, ya masih masih dinamiknya belum terlalu naik. Masih falset falset terus nih guys. Hehe. Oke. Okay. Ini cornahan itu lebih bagus sih. On record ya, on gitu ya, wow ini nih gila gokil banget, wow ini yeso sungai sih sering gue bilang vokalnya mandarin, tapi ini ini oke okay banget gak sih? Aduh enak banget, cangkoknya itu guys, yes, hmm. lebih kelatin di sini, dan tak tak, tunggu oh guys di sini ada informasi apa sih guys nggak tahu, di gue merasa, aduh nggak terlalu banyak, kayak selalu ya, pelat, apa pelit playlist banget informasi di sini guys, ini udah album keempat dia by the way, beautiful night, which is kayak gue pernah ngarek ya, yang rada ngebit nggak masalah ya, iya gak sih, Iya lanjut lah, Bu, cepat, cita. Oh, vocalnya enak. enak banget nggak teke? Kayaknya vokalnya tuh uh, uh, Maksudnya dia ngambil falset Tapi ada yang nemenin di bawah uh, Oktav bawahnya guys Jadi tebel gitu guys Nih Asumsi gue dia juga ngisi guys Wow Ini dia Yes keluar guys Yes keluar guys Oke okay, sikat oh itu dia Ah oh. Oke okay, Yesung um. Ah gila suka banget ya Antara vokal di yang tinggi tetap diisi suara oktaf bawah guys Itu enak banget Wah keren lagu guys Wow oh ah, Yesung um. Wow Gila ya eh. Hei, hei Ini gue yakin songwriternya gak nulis notasi seperti itu guys ya Tapi ini improvisasi dari seorang Yesung Asumsi gue lagi guys, karena gue tahu skill dia terus kemana guys desa oh, sun desannya belakang Yesung juga ngeri ya guys ya Sakit nih orang ini juga emang Wow, hampir semua teknik dikeluarin ya vokal di sini. Ya. Duh, musiknya juga enak banget ya kita juga yang pakai fast gitu kayaknya guys bawa distortion, woi kasih delay, terakhir nih suruh mikir kan dulu pakai chord itu, oke lah label sg sg gila guys Yesung ya, bawain mood lagu guys, dinamika tuh yang vokalis jago tuh bisa ngebawain dinamika tuh dengan tepat guys ya di dia harus tone down, di dia harus nge yang dar dar dar di terakhir tuh Yesung ngasih kayak gitu, menurut gue tuh gila epic banget sih suara itu bener-bener tuh, gue suka nada tingginya guys, digabung sama suara rendah uh, tapi di ini tetap uh, suara yang tinggi guys ya, tapi jadi Suara itu benar-benar keluar banget serak-seraknya si Yesung itu guys gokil. Oke okay, sekian dulu dari gua, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys. Cepat.